Selamat sejahtera dan sawadikrab sahabat-sahabat semua EP ke-14 Kali ini kami bawa sahabat-sahabat Mengenali tracks Bukit Lexus. Tracks yang panjang hanya 2.5km Dengan ketinggian 260m Tetapi anda harus ada skill dan mental yang cekal Untuk menawan track ini Kami Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel. Trek kali ini berada di Teluk Kumbar, Pulau Pinang. EP kali ini kami akan perkenalkan trek ke Bukit Lexis Trek ini bermula di Teluk Kumbar, Pulau Pinang atau koordinasi 5 8286208, 100.237601. Tracks ini sepanjang lebih kurang 2.5 km dengan ketinggian lebih kurang 260 m. Sekarang, mari kita turun padang menyaksikan suasana kayuhan dan melihat keadaan tracks untuk EP kali ini. Sekarang saya berada di Jalan Teluk Gumba, berada di bahu jalan menuju ke Getak Sanggol ataupun Balik Pulau di mana kita akan jadikan di sini sebagai titik permulaan untuk kayuhan pada kali ini. Manakala sebelah ini merupakan jalan menuju ke Bayan Lepas. Akan gunakan lorong kecil di sini untuk menuju ke Bukit Lexis, di mana merupakan destinasi kita untuk kayuhan pada kali ini. Okey, sahabat-sahabat, kita sudah buat kayuhan lebih kurang 500 meter. Okey, jadi dekat sini uh, merupakan satu uh, tempat di mana kita boleh jadikan tempat berehat ataupun checkpoint uh, ataupun tempat untuk tunggu kawan-kawan yang datang kemudian. Uh, kesimpulannya datang lewat. Tempat ni ada kerusi untuk kita berehat. Okey. Dan juga pemandangan yang boleh dikatakan menarik, cantik dekat sini. Okey, jadi kita teruskan perjalanan. kepada sahabat-sahabat apabila sampai di sini dan ternampak sebuah rumah pondok jadi sahabat-sahabat akan guna jalan di sebelah pondok setelah teruskan kayuhan untuk beberapa meter kemudian perhatikan satu lagi rumah pondok di sebelah kanan sebelum jalan naik ke rumah pondok tersebut sahabat akan jumpa satu denai kecil di sebelah kiri Kita sudah buat kayuhan Lebih kurang 1.6km Daripada Jarak permulaan Sudah perpuluh semua orang Bukan kayuh, kita Tolak basikal Jadi sampai di sini, satu lagi destinasi yang dimana Sesuai untuk kita berehat Kita dapat sebuah pondok di belakang saya Jadi kita boleh berehat di sini Sebelum kita teruskan perjalanan Okey sahabat Jadi kita sudah buat kayuhan sebanyak 2.14km Daripada permulaan tadi Jadi kita akan jumpa satu simpang Di atas puncak bukit Okey Jadi kita gunakan simpang ini Di sebelah kanan Untuk pergi ke puncak bukit Jadi kita teruskan Untuk maklumat saudara saudari Jalan straight ialah jalan pergi ke bukit itik IP ke sebelas Sahabat-sahabat, jadi sudah sampai ke puncak bukit uh, menggunakan laluan Bukit Lexis, okay. Jadi pemandangan di sini boleh dikatakan memuaskan, okay, tetapi agak dilindungi oleh pokok-pokok uh, durian, okay. Tapi masih boleh lihat uh, pemandangan uh, getah sanggup daripada sini. itulah video kami sebagai panduan untuk datang ke Bukit Lexus. saya harap sahabat-sahabat semua boleh datang cuba jadi kita jumpa lagi untuk EP-EP video seterusnya ikuti kami ya ok sekian, terima kasih jumpa